Warning, video ini berisi cringe, bolang, bocah, ilang, botol, botak, tolo, seksual, sama patung fetis Gak ada hentai kata kasar, atau hentai kontaknya jump scare yang bikin gue jadi lebay Dan kata-kata yang bikin orang tua lu geplak lo pakai sandal terima kasih Ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lo, ayo lagunya, ayo lo, ayo lo, lagunya, ayo lo Ayo, lagunya lo Ya, pokoknya jadi, sepi anjir. Kita hantui ghostnya cok. Oh, ini gue, gue gue ngebug ke, gue ngebugin ya. Sam, sama Eko, mengang. Oh, gue bosen. juga ini, ini, ini, ini, ini, ini, ini. Lernya kok panjang banget, anjay. tarik kuncinya, Bang, Bang. Nah, kalau pada ke atas semua, Mbak, Mbak, Mbak, Saya kasih diskon, Mbak. Mau gak jinggul, loh, jinggul. Udah, belum cok? Gue bosen, mancing, mancingin monsternya terus. Monsternya, monsternya udah, udah, boleh bete cok. Monsternya cok. Kok si sepi iya. amat, Mel! Gua gue ke kiri. Terus dari tadi gak terus kok sekarang tiba-tiba sepi banget. Energien dihabisin ya, karena habis kan cowok tadi dari SPBU, Gue kan <tuh> <tuh> iyalah, habis. iyalah lagi eh, matamu. Kok suaranya kayak di belakang gua ya? emang di belakang lo tuh. Gitu. Kalau nengok belakang mati, kalau nengok belakang mati, oke oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke, oke kaget jancok udah depan ditinggal kita ya itu apaan tadi gede itu hahaha good luck ya holy moley gede kali deh gelap kali cok kayak kaki empat cok holy mali kaki yang di wih belakang bikin gede deh waduh deh aku yang aduh gimana ini buka pintunya wah ngejiggle ngejiggle wah ngejiggle iya ngejiggle O, Ayol, Ayo, sini. Oh masukin Saya Kita masukin dulu. Kita masukin dulu. Kita masukin Iya yeah. oh, Kaget nganceng. gua Tunggu pohonnya pada menso What the fuck? Ya, cuman udah, biar, udah biarin aja ga apa Urusan mereka kan urusan <laughs> <laughs> Iya Soalnya mana? Masih dibawa dia Oh itu dia Mana, <laughs> mana guys? <laughs> Palak ah. dia pokoknya I should What the Amin, fuck? fuck is that? Attack on Titan Gila 1, 2, 3, 1, 2, 3, Attack on Titan three, ini bang. <laughs> Give away, bang Give away, alok, bang. Oh. alok bang Alok bang oh. alok, alok, alok, alok, alok, alok, alok. <laughs> Eh, R, mapusata eh, gede e -re. banget koridornya. Nih, nih labirin lagi Gede kali anjir. Kau benar gapet anjir? Enggak Lagi cowok deh Bapak kau cowok. Iya dong. <laughs> Bapak kau. Bapak kau cowok. <laughs> <laughs> oh, ini balik lagi ke apa sekolah anjay. Ini hotel oh, lagi, anjay. Okay. Apa kau okay. mencuri di sana? Bapak kau dua. Eh, hey. Makan di gupupupu wong Brrrrrr Heeeegh Kegaget dulu guys Ngesek Gagepek dulu Gagek kaget Tibet tibet Oh Oh Oh Oh Oh bisa lihat cuo Di balik eh cuo Si si cuo Peti sama mannequin aja Hahaha Geblek geblek Oh dikejar datengin aja nanti hilang. Aku punya jembut Astaga gila Hahaha Basu Santi Anjir kena Yolo yolo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 nenenen, sweet dream, nenenen, kayaknya dia ada di belakang gua dah. kupu-kupu biru, ambil ambil. mana ada kupu-kupu biru? apa itu? Oh, cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet cepet kita dihisap, kita dihisap. Oh, Ah. Apa itu anjing ada sound ada sound. Ada sound reflex anjing. Ini kok cuma satu orang doang ya lander? Founding, founding Titan. Oh, lah Floc, chat kan. Minoritas goblok. Gitu, gitu. Modal lantern. Berarti mana ini? Kita yang di paling bawah itu ada tulisan entrance. Kita harus nyari Butterfly Spirit dulu yang yang ada tiga yang tiga hijau-hijau, kita harus cari satu yang ada butterfly-nya dari tiga-tiga yang itu iya dari tiga hijau-hijau kita harus cari satu yang ada butterfly kalau kalau udah, kalo udah dapet butterfly kita baru ke exit Oke. Okay. sekarang sekarang lo tau kenapa gue frustasi ini apa, apa gede terus monsternya cepet banget anji mm. yuk <laughs> yuk dan ini aturannya sama ya satu satu orang selesai kita semua selesai Oke okay. berarti ada yang harus berkorban ini pasti oke okay. siap Ayo. kayaknya balikirin oh s**t oh, ini ada Ayo. Ayo. Anda muter-muter nih? Kalo ke tempat gua malah oh, Itu anu dia si depan juga. Ya. Kan, itu Jat depan gue pisang dia. Oh, dia muter kiri kanan kiri kanan aja nungguin gua dia bangsat. Muter muter anjir Saya tanya depan muka gua coba dia depan ke gua Maaf dari matamu. Berapa gimana berapa? Tidak tahu cu. Anak <tuk> pintar. <Panikin> kita. Aku coba <tuk> <tuk> gitu. jalan jalan dong dari tadi. <tuk> ah dia baper <-deket> baper. <tuk> <tuk> tolong <laughs> buka pintu buka buka buka pintunya kalian nggak jangan <laughs> nunggu exit dong tapi <laughs> <laughs> <laughs> aku nggak tahu tuh dari tadi eh di mana di mana di mana yuk ya, ini labirin bisa bisanya anda nanya dimana itu dapur The... oh sihiru <laughs> <Lalu, lalu. laughs> si Mountain <laughs> mana <laughs> Enggak tahu, C. Aku tersesat nah, aja. Ya, balik, balik, balik. Tinggalin, tinggalin, tinggalin. Enggak butuhin, enggak butuhin tinggalin tinggalin. Ya, tinggalin, tinggalin, tinggalin. Ah, tinggalin tinggalin. Tinggalin. Udah. Tinggalin. Ada ad, tinggalin ad, ad. Udah, kita lanjutin aja, lanjutin. Itu siapa enggak kenal Kau dua orang tuh goblok. End of chapter 2. What the fuck? Udah ending. Tambah gede aja Oh, ending-nya oke. Ku ending di labirin. Oke, enggak apa-apa kok. Gede kali, coy. Ini gua bakal pakasin lagu yang buat anak-anak remaja yang belum tobat. Belum tobat? Apa maksud kau? Ding ding ding. nanti malam aja ku setel langsung nanti saya. Lagunya menginspirasi Ini kapan itu melpinnya, terus saya beli kecap Kecap beli kondom, yang mau kan beli itu lagi Lama kali dia Lalu lagi, ng lagi ngeliatin ukurannya itu tadi Ngentot rasa stroberi berry Ada <laughs> lidahnya aku ingin tahu apa kau bisa mengutarikan lagu lagi Hmm, lagu yang ada yang ada yang ada yang hai <laughs> <laughs> hai